Baiklah persahabat Lesla, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ke kabar pertama, ada sebuah kabar spesial dari Amabel, persahabat ya Wow, ini adalah postingan ketika Amabel ingin kasih surprise kejutan untuk Bunda Westi Sama Papa Bilar, persahabat ya di acara Antv. tentunya Cinta Abadi Lesla Ada kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Amabel Disitu dikatakan Hai semuanya Udah nonton kan tayangan Cinta Abadi Leslar Yang kada terindah semalam Di ANTV Semoga semuanya suka ya Tiba-tiba mama aku dihubungi pihak ANTV untuk bikin video ucapan buat Bunda aku seneng banget Bunda Lesti dan Papa Bilar kenapa aku panggil mereka dengan sebutan itu karena itu adalah permintaan dari mereka saat aku posting sesuatu tentang mereka sempat ada yang berkomentar bahwa aku pansos apanya yang dipansosin sih was bersama ya. aktivitas aku dan mama aku masih sama aja tuh bersahabat ya Tentu, ini ketulusan dari keduanya. Mudah-mudahan saja Lesti, Papa Bilar, dan Amabel selalu, tentunya, hubungannya baik. Persahabat, ya, doakan saja. Mudah-mudahan selalu bisa silaturahmi dengan orang-orang baik, nih, persahabatnya. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Dan berikutnya, persahabat ada info juga yang kita dapatkan, yang belum nonton nih, untuk semua rangkaian cinta abadi Leslar. Kita lihat di sini nonton ulang Cinta Abadi Leslar Bisa Bersahabat ya yang pertama ini download aplikasi Vision Plus yang kedua cari channel Antv yang ketiga cari tanggal siaran tanggal 8 dan yang keempat pilih jam tayangnya dan yang kelima jangan terkecoh judul pokoknya sesuaikan jam tayangnya saja Tular ya yang nonton untuk ulang acara kemarin pakai aplikasi Vision Plus persahabatnya, dukung terus dan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk kelas nih maupun Rizky Bilal. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan yang mana ini luar biasa lebih kyuut persahabat ya ini of camera yang diunggah oleh Victor itu hanya ya. luar biasa Rizky bilang tentunya. Lagi membenarkan kerudung Lestik kejurah Masya Allah mereka itu lebih cute of time Persahabat ya Itu Bang bila lagi rapihin kerudung Dede atau lagi nyopin Dede sahabat ya Ini adalah salah satu momen spesial Yang kita banggakan Dan kita bahagia melihatnya Persahabat ya Unggahan tersebut pun telah diunggah Atau post oleh Hakun Lestik kejurah Ada kalimat caption yang dituliskan mereka tuh lebih cute of cam tuh persahabat ya Memang kalau off kamera, Lesti dan Bilar memang lebih cute dan lebih romantis Dan kita lihat juga persahabat ya dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar hingga respon dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Twinger85 mengatakan Salvok dedek nyuruh kakak mendekat ke TVG biar lebih sopan. Emang attitude-nya best in the world Kebayangkan ponakan kita Ntar sopanya kayak apa Aduh gak sabar Masya Allah. Luar biasa persahabat yang emang didikan Dari kecil sungguh luar biasa Mudah-mudahan saja Tentunya selalu mencontohkan yang baik Dan selalu memberikan inspirasi Untuk kita semua Berikutnya kita lihat juga bersahabat yang spesial Tentunya off camera Lensi dan pilar saling suap-suapan -swap bersahabat ya. Masya Allah luar biasa Ini yang membuat kita bangga dan bahagia pada mereka Mudah-mudahan keromantisan ini selalu diberikan kepada kita semua para fans Dan berikutnya kita lihat juga bersahabat ada sebuah unggahan dari virus Leslar nih Ini yang membuat kita semakin bangga kembali kepada Rizky Billar. Kan? Yang mana perhatikan persahabat ya Bang Bilar, dia agak menundukkan badannya ketika lewat di depan sang calon istrinya. Masya Allah luar biasa persahabat ya, kita lihat ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Fir. Masya Allah, tolong ini sweet banget, dahlah meleot hati Bu Fir. Aduh, masya Allah persahabat ya, banyak sekali komentar hingga respon yang sangat positif dari fans, salah satunya dari akun AC2318 menyatakan dalam kolom komentar benar bufir dia kalau jalan di depan dede palsi kalau nggak genggam tangan dede pasti dia nengok ke arah dede seakan memastikan diri tua aman ada di samping dia makanya apapun yang diucapkan bilar yang dilakukan bilar ke dede pasti ya dede terharu diperlakukan istimewa sama pasangan soalnya cuman orang-orang yang dengki sih yang nggak peka akan hubungan mereka dan sampai saat ini selalu menyinyir tentang mereka kita doakan saja tetap solid dan kompak untuk selalu mensupport hubungan Lesti dan Rizky Bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada ungan spesial yang mana Ilal masuk TV juga persahabatnya dibawa oleh Dede Lesti Masya Allah luar biasa Ilal pun adalah boneka besar yang dihadiahkan Tentunya, untuk lesti dari Rizky Pilar sungguh membuat kita semakin bangga kepada mereka. Mudah-mudahan, untuk penikah mereka juga selalu diberikan kelancaran. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Para sahabat tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan gambar selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komentar. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.